Cik-cik-cik, balik lagi bersama Thomas Pinar. Ini kita akan review game God of Olympus, ya, seluruh kita pemodal receh saja. 38.000, kita akan mencoba mencari pola slot gacor hari ini, khususnya pola slot gacor oleh besar ini, ya, surya. Saya juga akan berbagi info slot gacor hari ini, khususnya info slot gacor oleh besar ini. Hmm. Yuk, langsung gaskan aja, kita main di bet 1200 kita coba di nah, 10 kali dulu, ya, 20 kali yang bertanya kita main di mana kita main di RTP 8000 bosku situs slot selalu tergacor tersolid santai roja ke dunia akhirat di sini berapa pun pasti dibayar lunas bosku dan cuma di sini satu-satunya situs yang menyediakan layanan cek RTP game gratis relive 24 jam per menit per detik naik turun sesuai dengan rate game itu sendiri pastinya yuk langsung gas kena aja ke RTP 8000 untuk link gacornya saya sematkan di pin komen ya bosku di pin komen juga terdapat link komunitas saya itu grup WA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 Info slot gacor hari ini, info slot hari ini, info slot gacor Olympus hari ini, RTP slot gacor hari ini, RTP slot hari ini, RTP slot gacor olimbus hari ini. Jadi di sana kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya Yo, bosku. Yola, bentur ramaikan grup WA ya Biar saya lebih semangat lagi berbagi pola slot gacor hari ini khususnya pola slot gacor Olympus hari ini pastinya ya bosku. Yuk back to the game ya ya terus kasih yang manis-manis kasih yang gurih-gurih kasih yang mantap-mantap di usia ya. saldo-saldo kita tadi bawa modal tipis-tipis saja -tipis 38.000 mencoba mencari profit-profit ya 500 ratus lah terlihat dan saksikan bersama ya suruh nyampe atau enggak ya kita coba-coba main modal-modal rollingan ini rollingan rollingan tipis-tipis mingguan ini ya, semoga kita bisa dikasih JP mantap pastinya ya bosku Oh, kita coba geser ke turbo lagi. Kita coba 30 nyampe nggak ya, Bosku? Aduh, biru boleh. Biru jadi umum atas. tuh skater anjir. Ayo dong. Kuningnya jadiin dulu kuning-kuning kuning, tidak mau. Ayo dong, us. kasih dong yang manis-manis. Bos, -manis. tidak mau lagi kah? Ayo us. ditunggu ini ditunggu info JPJP-nya nih, us. Info slot gacor hari ini, pola slot gacor hari ini, slot gacor hari ini, pastinya hanya ada di potong spin pastinya ya seluruh. Untuk teman-teman semua ya dibantu like, comment, subscribe nya. Cek cek saldo sudah mulai menipis seluruh empat ribu rupiah. Seluruh, ayo us kasih free spin dulu us, atau petir petir buat saldo naik anjir, nyampe nggak ya, nyampe nggak ya, flash, kasih us, kasih us, cek lagi satu lagi us atas atas cincin kalau atas i, gendang mantap atas gendang saldo tinggal 20 kayak perak yuk kita dapat free spin free spin mantap ini yuk duh lumayan deg kan tadi anjir kukira kira rungka ternyata tidak yuk kasih naik naik dikit tunggu us lumayan biru jadi biru jadi kuning harusnya ikut sih kuning ikut dong ah kurang satu lumayan kali tiga ya seluruh yuk kasih jp, JP manis mus yuk. mantap ungu boleh ikut itu Uh, gelasnya banyak yuk atas gelas kasih petir Aduh kuningnya dulu boleh petir dulu dong tidak mau petir hm, mantap nih atas gelas cuk lumayan kali dua nggak apa apa ya ya Ungunya jadi boleh atau merah dulu ternyata Ungu dong Ungu ikut dong cincin jadi cuk yuk atas mahkota lumayan lumayan lumayan 9000 kali 7 lumayan ya seluruh ya naik 68.000 dari modal-modal pipis tadi hal juga sekarang tinggal 20 perak kita dikasih Frisbee mantap ya bersebutlah yuk kuning boleh hijau boleh usah aduh kuning dulu ternyata yuk biru dong kasih dong biru kasih dong biru kasih petirnya mana us petirnya dulu Aduh merah jadiin dong merah jadi dulu merah adu nanggung semua jok 6 semua itu anjir tidak dapatkah buru hijau jadi dulu mantap kuning boleh ikut kuning-kuning dulu set mantap yuk merah boleh merah atau biru merah anjir nanggung merah kurang satu tetapnya papa tampil udah sembilan sebelas sisa 8 kali lagi us nutan ekstratusan lumayan-lumayan tenang kalau udah main segini nih kita bisa berber -ber di vet 2400 lor kalau udah naik-naik segini tuh nekat-nekat berber oke-oke okay -okay aja sih ya kita lihat dulu ya putarannya gimana Reus atas kuning kasih petir boleh tidak mau sisa empat kali lagi ayo motor rumah kota jadi bosku 12.000 yuk lagi dong Aduh 12.000 kali 13 lumayan layak 159.000 Aduh naik-naik 250 nih lumayan lumayan-lumayan dari modal 30ribuan tadi ayo. Aduh kasih dong lumayan biru jadi yuk Aduh lagi dong boleh lagi dong boleh anjir lagi dong petirnya maksudnya lumayan 4000 kali 16 lah ya seluruh ya 66.000 naik tipis-tipis dulu nggak papa yuk 333 uh lumayan nih ayo tiga-tiga dua ya slow ya lumayan lumayan lumayan yuk kasih lagi dong us profit profit mantap nu. profit profit mantap kuning dulu boleh Aduh yuk gelasnya turun dong gelas turun mantap yuk atas gelas sayang sayang bukan petir ternyata mahkota kota su. mantap ungu oh, jadi yuk biru dulu biru hmm? tidak mau biru pecah anjir ayo us kasih dong yang manis-manis yang mantap-mantap pastinya hmm, kita geser ke naik beth ya ke 2400 nekat baru-baru dulu kita coba 30 quick semoga so, ada Frisbee Frisbee berisi lagi ya sur kalau kayak petir-petir mantap juga boleh lah ya harus dikasihnya itu yuk cincin jadiin dulu enggak mau nanggung batal itu cincinnya tadi coba apa gapapalah ayo mantap gendang yuk merah jadi anak nih Aduh tidak mau biru dulu boleh yuk ungu atau hijau ungu atur ah, nanggung ungu orang satu anjir anjir-anjir harus anjir. kasih dong frisbee lagi boleh mantap yuk atas gendang kasih petir enak lumayan kali 10 masih konek yuk atas cincin kalah lagi lumayan kali 102 biji lagi dong hijaunya aduh lumayan 6000 kali 20 lah ya 120 120-an lumayan lumayan lumayan juran cuy. Du du du du, du, du yuk, lagi dong. Us, kasih free spin dulu. Us, enak kali kalau free spin, Lagi enak nih seluruh free spin di Olympus sebenarnya. Oh ya buat teman-teman semua ya dibantu like komen subscribe-nya share-share ke teman-teman kalian juga boleh. Karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor. Hari ini pola slot, hari ini pola slot gacor Olympus hari ini.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 Hijau dulu ternyata yuk kuning jadi dong nanggung itu, hmm, kuning jadi mantap. Aduh cincinnya nanggung pasti. Uduh mansi si dikasih dong atas mahkota apakah anjir sakater. Bukir petir ternyata sakater Cuk. dua doang, yuk kasih lagi dong atas hijau. Hmm, Ih mau kah? Sekaternya mana Cuk? Yuk kuning turun dong. Ungu hmm, oh, anjir. Hmm? lumayan kita dapat free di wet 2400 ya yes, seluruh semoga meledak-meledak-meledak biar kita langsung dihasilkan WD kali saja ayo biru dulu ada ah, tidak mau mantap nih kalau cincinnya jadi sih kalau cincinnya jadi sayang kurang satu coba cincin gelas kurang satu semua ayo silah kuning Ayo ah, tidak mau ayo Ayo, kasih dong! Hai, kali hai, kuning hai, biru boleh tidak <coughs> mau hai, kali hai, lah ya hai, hai, dong hai, hai, hai, hai, ayo mantap biru jadi ungu boleh ikut ungu oh, mantap ngomong ikut hijau boleh <coughs> mantap petirnya <coughs> lagi dong hmm, 25000 nih bos lagi dong nih hmm, lumayan 25000 kali 11 281 kaskan WD penuh saja slow selesai putaran ini kita langsung kaskan WD wirdigan saja ya karena kesempatan WD sudah terbuka luas kita manfaatkan sebaik-baiknya ya luar ya <coughs> intinya buat kalian semua terima kasih yang sudah menonton sampai akhir jangan lupa dibantu lah subscribe-nya share share ke teman teman kalian juga boleh karena cuma di sini kita selalu berbagi pola slot gacor hari ini pola slot hari ini pola slot gacor olim hari ini slot gacor hari ini slot hari ini slot, hari ini, slot gacor olim hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor hari ini info slot gacor olim besar ini terima kasih seluruh selamat jackpot bye bye